Halo teman-teman, di dalam akuarium ini terdapat ikan toman, aligator, tiranhabdan, dan ikan belida. Semua berukuran besar. Ikan toman adalah salah satu ikan yang mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ikan toman merupakan ikan yang hidup di perairan sungai, rawa, parit, dan danau. Ikan ini juga dikenal dengan sebutan ikan heat atau giant heat. Persebaran ikan toman Berasal dari China, Malaysia, dan Indonesia, ikan toman juga bisa ditemukan di beberapa negara lain di Asia, seperti Thailand, Malaysia, India, dan Indochina. Namun, penyebaran ikan ini di berbagai negara yang bukan asalnya, diduga akibat ikan toman dibeli sebagai hewan peliharaan kemudian dibuang oleh pemiliknya. Ikan toman merupakan predator teratas yang akan melahap hewan air lainnya, seperti ikan kecil, katak, udang karang, dan serangga air. Selain hewan air, senakehea juga menjadi ancaman untuk anak anjing. Ukuran ikan toman bisa mencapai panjang maksimal 130 cm dan berat 20 kg. Ikan toman biasanya dijual sebagai makanan di pasar Asia dan juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Para ilmuwan Wake Forest telah mempelajari pola-pola ikan toman ini. Mereka menemukan bahwa ikan toman biasanya akan mencari atau pergi ke lingkungan dengan air yang terlalu asam asin atau tinggi karbon dioksida. Aligator termasuk salah satu yang terbesar dari semua spesies ikan air tawar. Ikan aligator gar bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat mencapai 350 pon. Ikan yang memiliki nama ilmiah spatula attractosteus ini tidak ada hubungannya dengan aligator. Di Amerika Utara, aligator gar menghabiskan hampir seluruh waktunya di air tawar. Aligator gar mempunyai kepala mirip buaya, dengan gigi tajam yang memudahkan ikan predator ini memangsa hewan hidup. National Geographic menuliskan, kerabat prasejarah dari spesies ini pertama kali muncul 157 juta tahun lalu yang tersebar di banyak negara. Ikan aligator gar mampu mentolerir air payau bahkan air asin, tapi lebih suka hidup di aliran sungai besar rawa, dan danau. Aligator gar memiliki kantung udara yang tebal, kenyal, dan sangat vaskular. Kantung udara ini berperan seperti paru-paru, memungkinkan ikan aligator gar bernapas di perairan dengan oksigen rendah. Piranha adalah spesies ikan yang sering diangkat dalam cerita film. Ikan piranha digambarkan sebagai pemangsa ganas, agresif, serta memiliki gigi-gigi runcing yang hidup di sungai Amazon. Namun apakah piranha adalah ikan ganas seperti apa yang digambarkan pada cerita film? Ikan piranha merupakan bagian dari subfamili Serasal yang termasuk dalam keluarga Characidae. Piranha ialah ikan air tawar yang berasal dari sungai-sungai di kawasan Amerika Selatan. Selain sungai, habitat piranha juga meliputi rawa, danau dan waduk. Ikan ini sering digambarkan sebagai ikan predator ganas yang selalu memangsa ikan lain atau bahkan manusia yang tercebur ke sungai. Akan tetapi, sebenarnya ikan piranha bukanlah ikan karnivora. Piranha sejatinya merupakan ikan omnivora atau ikan yang mengonsumsi apapun, termasuk tanaman air. Hingga saat ini jumlah total spesies piranha belum diketahui dan masih diperdebatkan. Namun menurut perkiraan, setidaknya ada sekitar 30 hingga 60 jenis piranha. Ikan belida adalah fauna endemik asli Indonesia, hewan yang satu ini banyak hidup di sungai-sungai besar, daerah aliran sungai hingga daerah danau sekitar Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Secara pelafalan fauna ikan ini mempunyai banyak nama, di Kalimantan ikan ini bernama ikan pipih, di kawasan Jawa Barat namanya lopis. Sedang warga Sumatera khususnya Lampung ikan ini bernama belido atau ikan belida. Berkat rasa dan bentuknya, banyak orang mencari ikan ini untuk transaksi jual beli. Namun, kita harus berhati-hati sebab spesies ikan belida berada di rumah kepunahan serta dilindungi oleh negara. Adapun jenis ikan ini yang dilindungi meliputi belida Borneo, belida Sumatera, belida Lopis, belida Jawa. Ironisnya, warga di kalangan bawah, terutama pemancing. Penjual ikan di pasar tak tahu aturan ini dan banyak penangkapan yang tak mempedulikan kelestarian, membuat populasi ikan belida di Sumtera khususnya Lampung terancam punah.